Bagi kalian yang sudah mensupport channel ini, Bang Imin selalu mendoakan. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan selalu dilancarkan. Amin. Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, nggak bisa move on banget dengan melihat jidukan semalam. Terlihat persahabatan di balik layar memang sungguh mesra dan sangat romantis. Lesti Rizky Bilar. Cici Mary aja persahabatnya live nya diam-diam. Mereka tidak tahu kalau Cici Mary lagi live. Masya Allah banget persahabat. Seneng banget melihat kebersamaan idola kesayangan kita. Kita lihat juga persahabat selanjutnya. Di sini persahabat ya Kak Mary aja saat live semalam. Ini curhat nih persahabat ya. Cici Mary ini sampai jadi nyamuk Bahkan sampai jadi kecewa katanya persahabatnya ketika bersama Lesti Rizky Bilar. Karena ini bukti nyata banget, real, tidak dibuat-buat. Ini bukan settingan persahabat. Kita lihat juga kalimat captionnya ditulis oleh akun Sendal Putih Bilar. Dengar ini curhatnya Cipmer jadi nyamuk kalau sudah di belakang layar. Leslar emang gitu Cip, kan dunia milik berdua yang lain ngontrak katanya Masya Allah. Memang kebahagiaan selalu kita dapatkan dari Leslar Family Kita lihat juga persahabat, begitu banyak respon dan tanggapan yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun Instagram Nisa7651 mengatakan Bagus Ci, awasi terus ya Leslar semoga selalu mesra Amin Ada juga persahabat tanggapan lain Dari akun Amah296 dari zaman dulu, kalau udah asik mah dunianya, ya yang jadi nyamuk Ci, jangan heran itu Les dan Lar katanya tuh Jangan heran ya kalau jadi nyamuk bersama Lesti dan Rizky Pilar Karena memang Leslar sungguh mesra dan sangat romantis Berikutnya, Pak kita lihat juga ini cidukan kembali yang kita dapatkan semalam Saat Live Cup Mary, Masya Allah, ini momen suap-suapan dari Papa Bi dan Bun Les Kebahagiaan memang selalu kita dapatkan full vitamin Yang kita dapatkan dari keluarga kecilnya Yang selalu bersama, yang selalu terlihat bahagia Kita juga bersahabat yang melihat Papa Bi langsung menggendong Bunda Lesti ke Jora, Makin menambah suasana bahagia warga Konoha Postingan ini pun juga kembali oleh akun Kak Raza, 24 lar. Kita lihat bersahabat Begitu banyak juga komentar yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun Instagram Mbunlarasati14 Kalau lagu kebangsaan Kak Rus udah berkumandang Berarti tandanya Konoha lagi dilanda kebaperan level tinggi Wow Warga Konoha persahabat lagi dilanda kebaperan level tinggi tuh Masya Allah Ada juga persahabat tanggal, tanggapan lain dari akun Neneng Putri 7923 Real life-nya begitu so sweet, Masya Allah, til janah amin, Masya Allah banget ya, begitu banyak juga doa-doa baik yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Kemudian persahabat kita lihat juga selanjutnya ada postingan Cidukan juga yang kita dapatkan Persahabat ternyata Bunda Lesti dan Papa B ini langsung disambut di Atlas Beach Club Wow, Masya Allah persahabat kita lihat nih postingan ini Welcome to Atlas Beach Club, Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun persahabat di luar sana juga tentunya memang begitu banyak tanggapan yang tentunya salah paham juga Mengenai Leslar ke Beach Club Persahabat di Bali, kita lihat nih. Persahabat ada beberapa tanggapan dari akun Bright Kejora. Min, katanya tuh Persahabat. Kita lihat ya, di sini ada jawaban dari sental Putih Bilar. Kenapa ini Beach Club? Kan, kalau bisa ke Bali termasuk Wislist kok ke sana. Katanya tuh, kita lihat juga jawaban dari Bright Kejora. Ya, Min, cuma-cuma agak sejem Menurut Aing, ya, tapi semua kembali ke Mimin dan mereka. Aing pengen masuk goa dulu, Min. Semoga nggak ada berita macam-macam nanti, ya, katanya itu. Kita lihat juga dari Siti Nur Aini 782. Kasih keterangan Beach Club itu tempat apa, Min? Biar nggak pada ribut, katanya itu bersahabat. Dan kita lihat juga dari Siti Nur Aini mengatakan... Karena nggak semuanya orang paham, pasti ada beberapa orang terpaku dengan kata klub tuh, persahabat Emang sebagian ada persahabat yang berkomentar mengenai Leslar yang berkunjung ke beach Club, persahabat Karena sebagian orang tersebut itu belum paham, persahabat Kita lihat juga dari Mami Rehan75 situ mengatakan Orang meniru wah orang ke situ juga masih siang juga sama orang tuanya ada PA dan emang yang ke situ cuma buat aneh-aneh aja ya kan katanya itu persahabat Kita lihat langsung ada tentunya persahabat ya Di sini penjelasan mengenai beach club yang diunggah oleh akun santal putih Bilar. Beach club tempat hiburan tepi pantai. Ini itu lagi emang banyak di Bali. Buat makan, santai, nikmati musik liat sunset, hangout salah satu tempat rekomendasi kalau lagi liburan ke Bali jelas namanya aja beach club yang beda konsep lah sama hawi yang masih OVT dan gak pernah piknik dah deh jauh jauh dari lapak aku tuh persahabat ya jadi yang gak paham kalian cari aja di google apa sih keterangan arti dan penjelasan mengenai beach club. Ini sudah dijelaskan dasarnya persahabat Itu tempat hiburan tapi pantai ya. Emang lagi tren banget di Bali buat makan, buat hangout santai, nikmati musik. Pokoknya di beach club lengkap juga di ya untuk santai keluarga bisa. Kita lihat juga ya di sini Persabati ya ditegaskan kembali lewat caption yang ditulis oleh akun Sandal Putih Pilar. Family friendly, bisa ngerti kan? Cek di Google Translate kalau nggak ngerti Jangan apa-apa di bawah ribet Jangan apa-apa mikir kejauhan Kebiasaan, cek dulu Komen sangatur aku blog hapus Katanya, tumpah sahabat Sekelas Rafi Ahmad juga punya beach club kok di Bali dan Padang Google aja, tuh sahabat yang nggak paham Silahkan aja cari di Google Kita lihat juga, bersahabat, begitu banyak juga tanggapan komentar yang diberikan Dari akun Lester Bomin Mengatakan, "Eh, maaf, jadi ikut nimbrung. Saya asli orang Bali. Itu tempat adalah pantai. Hai para tim berisik, jangan suka ngebacut, ndak jelas. Mending cari kebenarannya dulu, baru ngomong." The versi kita lihat juga dari umbulan resati, makanya jangan apa-apa direwehin jangan hanya karena kalian lihat sekilas udah nyimpulin tempat yang dibuat di ruang terbuka, seperti itu pasti adalah aturan-aturannya. Leslar juga tadi duduk di bagian VVIV, mereka datangnya masih ada matahari karena emang mau nikmatin view di sana, dan ada jam ketentuannya untuk family-friendly, tiba-tiba untuk warga Konoha tetap positive thinking, tetap menjadi fans yang baiknya untuk mendukung, men-support Leslar Family. Karena idola kesayangan kita tahu batasan. Kita masih menunggu cindukan hingga kabar terbaru hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia dari Lesti Rizky Bilar ling informasinya di pagi ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang menucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh